Keributan yang disebabkan oleh Pil Riverhead Immersion akhirnya mereda setelah munculnya Lindong. Murid yang tak terhitung jumlahnya di sekitar Sungai Pil juga pergi dengan emosi yang berbeda-beda. Mereka semua jelas mengerti bahwa kemungkinan semua murid dalam Dao sekte akan tahu tentang murid baru yang misterius ini di Aula Desolate yang disebut Lindong. Bertahan selama 11 hari di bawah Sungai Pil. Hasil yang menakutkan ini cukup untuk melampaui setiap anggota generasi muda di Sekte. Setelah kerumunan tersebar dan semua orang mulai pergi, informasi lain menyebabkan banyak orang terpana juga. Lindung telah mengeluarkan tantangan kepada salah satu dari empat murid langsung senior dari Desolate Hall, Jiang Hao. Cukup banyak orang tanpa sadar membuka mulut ketika mendengar berita itu. Meskipun mereka mengerti bahwa Lindung tidak punya pilihan lain, mereka masih tanpa sadar mendesah dalam hati mereka. Murid baru ini bernama Lindung benar-benar tidak mau ditinggal sendirian. Perbuatan langkah seperti itu telah dilakukan olehnya satu demi satu. Dao Sekte tidak kekurangan bakat. Namun, jarang ada orang yang mengeluarkan tantangan kepada murid langsung senior aula setelah baru bergabung kurang dari sebulan. Ini karena semua orang tahu celah besar yang ada di antara mereka. Semua murid jelas memahami kekuatan Jiang Hao. Seven Yuan Nirvana Stage adalah eksistensi yang cukup luar biasa di keempat aula. Namun, Lindung hanya di lima Yuan Nirvana Stage, meskipun telah berhasil menahan kesengsaraan Nirvana sebelumnya. Meskipun semua orang jelas menyadari kesenjangan antara keduanya, mereka tidak mengatakan mengejek Lindung dan memanggilnya orang bodoh yang sombong. Hasil yang Lindung perlihatkan sebelumnya cukup untuk mendapatkan semua murid dalam Dao Sekte untuk menarik diri mereka terlalu rendah. Tidak ada yang yakin apakah orang baru ini, yang telah melakukan mukjizat, akan dapat terus melakukan mukjizat tersebut. Akan ada pertunjukan yang bagus lima hari kemudian. Berbagai murid berpikir dengan cara ini setelah saling berhadapan. Sebuah antisipasi muncul dalam hati mereka. Mereka ingin melihat apakah Lindong, sekali lagi akan menampilkan kinerja yang mengejutkan ketika dihadapkan dengan murid langsung senior-senior seperti Jiang Hao. Selain itu, semua orang jelas mengerti bahwa jika Lindung benar-benar akhirnya bertarung dengan Jiang Hao, ia akan menjadi orang tercepat dalam sejarah Dao Sekte untuk menjadi murid langsung senior. Semua orang merasa iri dalam hati mereka ketika mereka memikirkan hal ini. Pada saat yang sama, mereka juga mulai menantikan pertandingan lima hari kemudian. Keesokan harinya, berderak, Lindung mendorong membuka pintu dan keluar. Sinar matahari tersebar dari langit dan bersinar ke tubuhnya. Mengisinya dengan sensasi hangat dan nyaman. Kedua matanya sedikit menyipit sebelum dia membukanya. Sudut mulutnya tanpa sadar terangkat menjadi busur ketika dia melihat surga ini seperti tempat yang diselimuti kabut. Itu benar-benar tempat yang layak. Karena Lindong adalah murid langsung. Tempat dia tinggal jauh lebih tenang daripada Muling dan yang lainnya. Selain itu... Menurut aturan Aula Desolate, semua orang yang bukan murid langsung harus berkumpul di platform Pil River dan menjalani pelatihan wajib. Karenanya, puncak gunung ini cukup sunyi. Apakah kamu sudah istirahat dengan baik? Tawa yang akrab tiba-tiba dipancarkan sementara Lindung menikmati saat tenang ini. Lindung menoleh. Hanya untuk melihat Dao berdiri agak jauh sambil tersenyum menatapnya. Lindung tersenyum. Setelah itu... Dia menangkupkan kedua tangannya dan membungku pada Wu Dao. Kamu anak kecil, kali ini. Kejutan yang kamu berikan kepada aku cukup hebat. Sebelas hari, hasil ini. Ini bahkan lebih baik daripada senior Zhou Tong saat itu. Wu Dao perlahan berjalan ke arahnya. Matanya berhenti pada wajah muda Lindong sebelum dia mendesah dengan lembut. Ada nada rumit dalam nada bicaranya. Zhou Tong, Lindong mengedipkan matanya sedikit. Saat ini. Ia juga menyadari bahwa senior Zou Tong ini adalah orang yang telah berhasil memahami kitab suci yang hening. Selain itu, dia adalah orang yang sangat menakutkan yang bahkan menuduh Yuan get sendirian dan membunuh tiga orang tua mereka. Namun, kamu seharusnya belum merayakannya. Aku sadar bahwa kamu menyembunyikan banyak rahasia. Kali ini, kemungkinan kamu menggunakan beberapa taktik di dasar sungai Pil. Namun, Senior Tong saat itu hanya mengandalkan kekuatannya sendiri. Kata Wu Dao, kadang-kadang, memiliki banyak taktik juga kemampuan. Lin mengangkat bahu. Dia selalu menjadi orang yang praktis. Asalkan bermanfaat. Siapa peduli apa itu. Bagaimanapun, tidak ada keadilan absolut di dunia ini. Apalagi taktik ini tidak akan muncul tanpa alasan untuk mendapatkannya. Lindung harus berusaha keras dan membayar harga yang besar untuk mereka. Tentu saja, meskipun Lindung mengatakannya seperti ini, dia masih tanpa penghormatan tulus untuk senior yang Zutong. Yang terakhir ini memang layak menjadi karakter yang berani menagih ke Yuan Get sendirian. Anak kecil, kamu benar-benar licik. Udaot tertawa. Dia tidak membantah kata-kata Lindung. Setelah merenung sejenak, dia berkata. Tindakanmu menantang Jiang Hao kali ini sedikit sembrono. Kekuatan Jiang Hao bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan Tong Chuan. Petik 2. Aku ingin mempelajari kitab suci yang hening besar. Tidak bisa dihindari untuk menghadapi keberatan dari empat senior. Lin Dong tertawa tak berdaya. Dengan bakatmu, selama kamu berlatih selama setengah tahun lagi di Aula Desolate, pasti tidak akan ada orang yang akan menentang kenaikan pangkatmu menjadi murid langsung senior. Udao mengucapkan kata-kata itu sebelum segera menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak ada gunanya mengatakan apapun sekarang. Kamu juga bukan orang yang gegabah, karena kamu berani mengucapkan kata-kata itu. Kemungkinan kamu harus yakin dengan peluang kamu. Ayo pergi, aku akan membawamu ke aula seni bela diri Desolate Hall. Karena kamu adalah murid aula Desolate, kamu pada akhirnya harus membiasakan diri dengan seni bela diri aula Desolate. Petik 2. Udao tidak menunda lebih jauh setelah mengucapkan kata-kata itu. Tubuhnya bergerak dan dia melangkah ke kejauhan. Lindong buru-buru mengikuti ketika dia melihat ini. Paula Desolate sangat luas. Lebih dari selusin puncak besar langsung menyentuh awan. Kabut masih menempel di tempat itu. Membuatnya tampak seperti surga. Ada beberapa suara latihan samar yang dipancarkan dari puncak gunung itu. Aura yang berkembang tersebar di seluruh langit di bawah kepemimpinan Wu Mereka berdua terbang sekitar 10 menit sebelum mereka akhirnya mendarat di puncak gunung besar di dekat tengah Aula Desolate. Orang bisa melihat menara batu kuno besar di puncak gunung ini. Batuan hijau menutupi sekeliling menara batu. Jalan batu yang dibentuk oleh pecahan batu terbentang dan memimpin seluruh puncak gunung. Ada cukup banyak murid Aula Desolate Hall datang dan pergi di tempat ini. Ketika para murid ini melihat Wu mereka semua dengan cepat membungkuk dan menyambutnya. Segera, banyak mata aneh melihat ke arah Lindong. Saat ini, yang terakhir juga orang yang cukup terkenal di dalam aula desolate. Udaw sedikit mengangguk ke arah para murid itu. Setelah itu, matanya tidak melihat sekeliling saat dia memimpin Lindong dan langsung menuju menara batu kuno itu. Ketika mereka semakin dekat. Lindung akhirnya bisa merasakan betapa besar menara batu di depan matanya. Meskipun waktu telah meninggalkan beberapa jejak belang-belang, itu juga memberi menara aura kedekatan yang semakin padat. Aura kelambanan ini mewakili fondasi dan warisan sekte. Lindung menatap menara batu di depannya sebelum panas berapi melintas di matanya. Dia jelas sangat ingin tahu tentang seni bela diri super sekte ini. Mata Lindung bergeser ke bawah dari menara batu. Setelah itu, dia melihat ke arah pintu batu sebelum matanya langsung menyipit. Ada seorang lelaki tua berjubah abu-abu di pintu batu membawa sapu di tangannya dan dengan lembut menyapu dedaunan di tanah. Wajah lelaki tua itu sangat tua dan keriputnya seperti parit. Kedua matanya juga menunjukkan warna abu-abu putih dan sepertinya dia tidak memiliki murid. Sepintas, dia sebenarnya adalah orang buta. Namun, Orang buta inilah yang menyebabkan energi mental di dalam istana. Niwan lindung samar-samar bergetar. Situasi ini adalah sesuatu yang lindung temui untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun. Hal yang paling mengejutkan lindung adalah bahwa ia tidak dapat merasakan riak Yuan Power sedikit pun dari orang tua buta ini. Udah, jelas memperhatikan mata Lindong. namun dia tidak mengatakan apa-apa. Dia berjalan maju dan membungkuk sedikit ke arah pria tua buta itu. Namun, yang terakhir tidak merespons. Bahkan, ia terus menyapu daun layu. Aku akan membawamu ke tempat ini. Jumlah seni bela diri dalam olah seni bela diri seperti lautan. Apa yang kamu pilih akan tergantung pada keberuntungan kamu sendiri. Aku juga tidak bisa memberi kamu banyak petunjuk. Wu tidak terkejut dengan reaksi pria tua buta itu. Dia kemudian menoleh dan berbicara kepada Lindong. Tapi tidak peduli seni bela diri mana yang kamu pelajari, kamu harus ingat untuk tidak meninggalkan esensi dari desolate hall kami. Wu Dao meletakkan tangannya di belakangnya dan berkata. Lindung sedikit terkejut. Dia merenung sejenak sebelum dengan lembut bertanya. Kekuatan terpencil. Lindung merasakan kekuatan unik ini ketika dia bertarung dengan Tong Chuan. Jika bukan karena dia memiliki simbol leluhur yang memangsa. Dia pasti akan sangat dirugikan karena energi itu. Udah, jelas sangat puas dengan reaksi Lindong. Dia sedikit mengangguk dan berkata, "Ada batu sepi dalam aula seni bela diri. Semua murid aula desolate mendapatkan kekuatan desolate dari sana. Energi itu akan memperkuat kekuatan seni bela diri kamu." Dimengerti, Lindong mengangguk. Dia juga sangat tertarik pada apa yang disebut desolate force. Masuk, Wu melambaikan tangannya. Lindong berhenti ragu-ragu setelah mendengar ini. Dia membungkuk sedikit ke arah Wu dan melangkah maju. Dia ragu-ragu sejenak ketika dia melewati lelaki tua buta itu di sepanjang jalan. Setelah itu, dia juga membungkuk ke arah yang terakhir sebelum memasuki menara batu. Wu menatap sosok Lindong yang perlahan menghilang dan menghembuskan nafas dengan lembut. Matanya melihat ke arah orang tua buta itu sebelum dia berkata dengan lembut. Dia adalah orang kecil yang bahkan lebih luar biasa daripada senior Tong di Pil Riverhead Immersion. Ci, orang tua buta, yang tidak pernah berhenti menyapu tanah, akhirnya berhenti pada saat ini. Saat itu, senior Tong hanya duduk selama tiga hari di depan batu desolate untuk mendapatkan angkatan desolate. Aku ingin tahu apa yang bisa dilakukan Lindong. Dia mungkin adalah murid dengan peluang terbesar untuk memahami kitab suci yang hening besar dalam seratus tahun. Jika senior tertarik, kamu bisa lebih memperhatikannya. Wu Dao menatap pria tua yang buta itu dan dengan lembut berkata. Pria tua itu terdiam sesaat dan dia tidak berbicara. Yang dia lakukan adalah secara perlahan menyimpan sapunya sebelum dia perlahan berjalan ke menara batu. Wu Dao diam-diam menghela nafas lega ketika dia melihat ini. Dari sikapnya. Sepertinya dia cukup tertarik pada Lindong. Anak kecil. Mendapatkan kekuatan Desolate adalah langkah pertama dalam memahami kitab suci yang hening besar. Jika kamu bahkan tidak dapat mengambil langkah ini, kemungkinan kamu tidak berafiliasi dengan Grid Desolate Scripture. Petik 2. Udao mengangkat kepalanya, melihat ke menara dan bergumam pelan. Bersambung. Lanjut ke part berikutnya ya.